Kita sampai di mana ini? Hotel Hallstatt. Belum, belum sayang. Besok baru kita ke Hallstatt. Kita oh. di kita lagi di ini Wolf apa? Austria. Eh, eh, sih? Man, di Pemandangan kita danau. Sini hujan. Ada Siva di sini. Kalau di sebelah. Bagus banget subhanallah. Kita 2000 Sumera lagi ngeliatin pemandangan aja nih. Sumera lagi ngeliat pemandangan aja nih sama Bu sama Bunda ya, Nak ya. Ya pinter nih ya. Wah, salju semua nih salju Jalanan, eh, jalanan salju Semalam salju kali ya? Iya, salju dia kita... Iya. <laughs> kita balik lagi ya Sumerah, senang Sumera. lihat Sumerah Lihat mana dia, jalanan. tuh Gampun gitu So, so, so, Misalnya enak enak yeah, Enak, Bil? Enak banget, Aku mau takoyaki-nya, minta, boleh? Ada <tun> <tun> <Engga, enak. tun> <tun> Gitu eh Mari kita coba. Kita cobain lu ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya. Sume. Sume. dia. Hmm. Mm. Nah, sama baik. Oh my god. Oh, mm. oh, oh, ini ini Enak adiknya Ayu. Ini enak adiknya Ayu. Ini yang ini. Mana dia, Ini Anak anaknya Pandai <tuk> sengaja Kek dia transkripnya. Kakak tadi mau foto, foto lagi. Ulang lagi. <tuk> Aduh, beribadah <tuk> di depan mak. Aku. Kencang turni. <tuk> Bagus banget Masya nah, Allah Merah dia mana? Merah dia mana? Mera. Dia, dia, dia menikmati pemandangan. kita sampai di mana ini hotel Halstead belum belum sayang besok baru kita ke Halstead kita oh. di kita lagi di ini Wolf apa Australia eh, eh. pemandangan kita danau sini hujan ada Siva di sini ada di sebelah Terus banget subhanallah